dan got pancasila Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5.